DP 50 juta, TRD 2020, hmm. sepertinya belum ada yang jual. Belum ada yang jual. <laughs> Kita doang yang jual. Yeah. DP 10 juta? DP 10 juta angsuran di? Dua juta 900. Dua juta ratus selama? 4 tahun. 4 tahun. Kalau harga cashnya? Oh. Harga cashnya 165 aja. 165? Hmm. Masih bisa nego itu bisa. juga. Bisa. <laughs> Masih bisa nego, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Derosa Auto. Hari ini Rosa mau lagi jalan-jalan di apa nih? Aneka motor jalan apa sih? Kavling Temda Raya ya. Nah, untuk teman-teman ikuti terus jangan skip-skip. Kita pengen tahu stoknya di uh, showroomnya oh, Andre nih, teman-teman. Yang showroomnya mau di review Silahkan menghubungi channel Dorosa Oto, kita akan buat showroom Anda semakin terkenal dan jualannya semakin laris, teman-teman. Nah, ikutin saya, terus kita ketemu sama Ko Andre. Yuk, teman-teman. Siang, Om. Ya, siang. Nih, teman-teman, ya. ini Ko Andre. Ya. Ini buat teman-teman nih, alamat showroomnya di mana nih, Om? di Jalan Kapling Pemda Raya dekatan arah Perum ya Arah Perum ya Om ya, Karawaci nih ya Om ya Mas. Yeah. juga ya Om ya uh, Tapi untuk kalau klik di Google Map ada ya Om ya? Ada, Aneka Motor Jalan Kapling Pemda Raya ada Oh, Aneka Motor Jalan Kapling Pemda Raya Nah Om, stok di sini ada berapa unit? Direktor? Ini kurang lebih ada 16 kayaknya 16 unit, 16 unit ya, Om ya, ya. Uh, subscriber dari Rosa Auto, pengen tahu nih stok-stok Om, boleh di... Boleh. Ini Om, satu-satu, boleh. boleh. Ya. Yang mana dulu nih Om? Boleh, yang ini aja dulu, nggak apa Ya, ini dulu. Ini, ini ada apa Om? Ini CRP 2013, 2.4. Hmm. Ya, ini Anda bisa CRP? paket DP minim nih. DP 15 juta aja. DP Untuk paket credit Om? Iya, 15, 15 juta aja. Ini tipenya apa Om? 2,4. Oh, yang 2,4? Nah. Manual, Matic Om? Matic. Matic ya. Pajaknya panjang Om? Panjang bulan 7, 2023. Om, Pajak panjang bulan 7, rat genap ya Om ya? Iya, nah, okay. ini atas nama perorangan Om? Perorangan per Alamat STNK Om? Jakarta Jakarta eh. Nah kalau harga cash nya dulu nih Om? Harga cash nya 215 215 oh. tapi masih bisa negeri Om kalau Bisa negeri Om bisa kalau, negeri, go. Go. <laughs> kalau paket kredit tadi di DP 15 juta, yeah. angsuran Om kira-kira? Angsuran 5 jutaan ya 5 juta selama Om? ada yang, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun 4 tahun, tergantung atau? itu tergantung beberapa oh, gitu. tahunnya teman-teman, ini ada Honda CRV tahun 2012 Om tadi? 13 13 nah, ada lagi Om stocknya? ya ini baru dapat nih CRV juga ya Om iya sama, 24 ya? juga, tapi 2012 nya oh tahun 2012 ya, tapi Terus. udah upgrade ya 2016 pastin. oh udah upgrade baru sampai kemarin nih, lagi dibersihin nih hmm, baru datang ya, uh. ya Om barengnya Om ya? Masih gila kira, kira Ya om. ini sama DP 15 juta juga bisa DP 15 juta bisa, angsuran di? Ya angsurannya sama 5, 5 juta tapi Beda 400.000 ribu om. sama ini angsurannya oh, Beda satu tahun, beda 400 ribu. Beda 400, ribu. Beda 400 ribu, Nah ya, nanti, nanti untuk lebih jelas angka angsurannya datang aja ke sini Datang aja langsung ke sini nah. uh, Ini kalau harga cashnya berapa om? Ini harga cashnya kasih 205 205 hmm. Nah untuk teman-teman nih Yang pengen tahu misalnya pengen nego langsung Nomor om berapa om? nol delapan triple satu delapan tujuh tiga enam empat lima. Nah, untuk teman-teman bisa ditampilin juga di kolom deskripsi nanti ya, Om, yeah. teman-temannya. Nah, ini KM-nya udah berapa nih, Om? Ini KM baru normal sih ya, Om. Ini kan dua ribu dua belas. Ya seratus lebih dikit. Seratus lebih uh -huh. dikit ya, Om ya, masuk. Iya. Yeah. Tapi dijamin ya, Om mesin apa? Oh jamin. Oh, jamin. Ada garansi mesin kita. Oh ada garansi mesin. Berapa lama tuh, Om? Ada uh, bulan-bulan, ada yang satu tahun. Ada yang satu tahun oh, tergantung. Uh -huh. Nah, Om next lagi ada lagi, Om. Oke, ini hmm. boleh. Ini Honda apa nih, Om? Ini Honda Kasih? City VTEC 2007, Matic. Oh, oh Transition dua VTEC 2007 Matic. Atau sama perorangan juga, Om? Sama perorangan juga. Nah, Platik pajak Platik betulan, itu... Tangerang nih. Hmm? Tanggerang, pajak panjang bulan 6. Pajak panjang bulan 6, alamat SNK, Tangerang. Iya, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, atas perorangan juga, ya? Om. Perorangan. Harga cash-nya, Om? Harga cash-nya delapan 87. tujuh. Delapan puluh tujuh 87 aja. Nah kalau paket itu paket kreditnya? Paket kredit bisa, DPDP 15-20 bisa. DPDP 15-20 uh. ya. Angsurannya di bawah 3 juta. angsuran di bawah 3 juta selama eh. Om? 4, 4 tahun. Uh. Nah ini udah kilometer berapa nih Om? Ini 100 lebih juga. 100 lebih uh. juga ya, Om ya. senti serikat nggak Om ini Om? Enggak. Ini sih ya, karena udah tua ya. Tapi ada ini ada. dijamin lah, untuk garansi mesin ada. Garansi mesin garansi juga mesin ada dan transmisi ya setahun. Tapi mesin apa semua dijamin, Jamin, om ya. lah kita jual mobil kualitas, kok oh, kualitas oke. Ini hingisim. juga sebenarnya baru dapet nih, ini baru dapet juga om Nisan, apa nih om Nisan Grand Livina, Matic dua ribu tiga belas, matic dua ribu tiga belas ya, Om uh, ya. DP sepuluh juta, DP sepuluh juta angsuran di dua juta sembilan ratus, dua juta sembilan ratus selama empat tahun, empat tahun ini udah model baru yang CPT, oh yang CPT ya, Om uh -huh. ya, Om ya, Om ya, Om udah model CPT nih yang baru, baru dapet juga nih, baru dua hari, baru dua hari. Uh -huh atau sama perorangan juga o? perorangan juga platnya ganjil uh, pajak di bulan delapan ya om ya ya ini pajak nanti kita terima panjang bulan delapan oh terima panjang jadi ini mati nih ya, ya karena nanti terima panjang bulan delapan dua ribu dua tiga oh oh iya yeah. sama oh, perorangan harga kesnya om harga kesnya seratus harga kesnya seratus seratus tapi mau bisa-bisa pulang ya om bisa dikit masih ya bisa kurang, neger, dikit. <laughs> kalau di paket kreditnya om ya dp sepuluh tadi oh, dp sepuluh dulu 2,9 selama empat ya, tahun ya. selama empat tahun next lagi ada lagi nih apa? ini nih mobil yang jasa orang cari ini yang orang cari apa nih mobil prj trd dua ribu dua puluh yang prj ini Om. ya trd nya 2020 2020 Buah. ini khusus di channel youtube ha? kasih dp paling minim 50 juta aja ini untuk untuk teman-teman dikasih DP 50 juta aja. Iya. Angsuran, Om? Angsurannya nanti di sini dibicarakan. Ah, nanti dibicarakan ah. di sini ya. Yang penting dijamin, Mbak, nah, DP yang, ada yang lebih murah lagi dah. Wah. Kalau kredit 2020 50 juta. Wah. Oke, teman-teman, di sini tuh di Ko Andre ini harga di sini masih sangat kalau murah ya. Ya, Ko Andre ya. ya. dikasih sangat murah banget, worth it banget atau rekomendasi untuk teman-teman semua. Ambil mobil di sini Wah, pokoknya kok Andre kasih kepuasan ya, Pak Andre, ya. ya. Uh, mesin dijamin, mobil dijamin, pokoknya harga boleh bersaing ya, Andre ya. ya. Nah, harga boleh bersaing. Untuk temen -temen. paket kredit dijamin, DP-nya paling murah ini. Uh, kalau untuk paket kredit dijamin, DP-nya paling murah ya, kok Andre ya. ya. Hubungin Pak Andre jalan. Nah, ini uh, kalau untuk harga case-nya berapa, Pak Andre? Harga cash nya lima ratus dua puluh aja. Lima aja. Hmm. Tapi masih bisa negosiasi. Nego. Masih bisa negosiasi. Negosinya nego nanti kita di sini aja atas orangan juga orangan juga, orang ya? juga nah, orang kan, Andre, pajak pajak pajak hmm? pajak panjang bulan 4 2023 pajak panjang bulan 4 2023 nah, ya ganjil garansi nih? mesin Panjil. dan transmisi setahun platnya ganjil ya Pak Andre. ya garansi mesin dan transmisi dan masih ada garansi tahun. pabrikannya juga ini oh masih garansi pabrik nah, karena kilometer masih di bawah ribu Kilometernya masih rendah juga. Ya, karena... Ini masih di bawah 50.000, teman-teman. Iya. Jadi garansi. dia kalau di bawah 50.000 garansi dari Toyota. garansi dari Toyotanya. Berarti mobil masih grass banget ya, Pak ya? Toyota. Dan ah. untuk DP-nya boleh dicek dah. Oh. Nah, alamat STNK-nya ini. Ya, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, teman-teman. Mm -hmm. Mobilnya berplat ganjil ya, kayak Iya. Pajaknya panjang di bulan tadi. 4 2023. 2023. Nah, untuk teman-teman silakan nego langsung ke toko Pak Andre, tokonya sampai jadi dikasih DP paling murah ya, ya. ya. DP 50 juta TRD 2020 betul. sepertinya belum ada yang jual. Belum <laughs> ada yang jual. Kita <laughs> doang yang jual. <laughs> Apalagi khusus di Rosa Oton ya. Iya, betul. Dikasih... Pokoknya paling aja dari channelnya nanti YouTube. Nah, dari channelnya nanti dikasih sama Kondre harga, harga spesial. ya ya. Next lagi Andre, itu. Ya ini. Ini Mazda Biante. Mazda Bianchi. Biante dua 2000... Kilometernya baru enam puluh ribu servis record Wow ini kilometer baru enam puluh ribu servis Iya. Catnya full orisinil. Boleh dites pakai alat ketebalan cat, kemarin sudah dites sama otospektor pakai ah. ketebalan cat, korisinal semua uh. uh. apa sahabat juga ini? perorangan, kilometer masih rendah, baru 60 ribuan, ribuan. fullset lengkap fullsetnya lengkap ya, uh. uh. kunci syerep, buku servis, buku manual semua ada uh. nah ini alamat SNK nya mana nih? Jakarta, Jakarta. platnya ganjil teman-teman, tapi -teman. uh -huh. pajak bulan sebelas. bulan sebelas. Bulan sebelas. ya sebelas. nanti kalau mau panjang bisa bicarakan nah, negosiasinya. kalau mau panjang bisa dibicarakan pokoknya iya. cuma beres tiap pakai ya kandre ya. Nah. mau paket dp minim juga bisa. paket dp minimnya berapa tuh kandre? nanti dikasih 18 juta aja. kasih 18 juta aja kandre. Iya. angsurannya berapa kan angsurannya empat lebih ya. empat lebih selama? empat nah, tahun. empat tahun. kalau harga case-nya oh. harga case-nya 165 aja. 165 hmm. masih bisa nego itu bisa. juga <laughs> Masih bisa nego, teman-teman. Mobilnya it banget, servis record ya, kawan-teman. Iya, dalaman record. semua masih original ya? Iya, Terus. dalaman jok kulit juga masih bersih banget. Masih bersih banget, pokoknya dijamin ya, kawan ya. Boleh uh, datang ke sini, lihat unit, test drive ya, kawan-teman. Iya. Nah, pokoknya... Dapat garansi mesin juga dan transmisi setahun. Wah, da dapat garansi mesin dan transmisi satu tahun, teman-teman. Bagi teman-teman, wah ini mobil ada idaman nih. Langsung datang ke sini aja ya Pak Andrius. Yeah. Nego sampai jadi pokoknya. Oke. Okay. <laughs> Next lagi. Oh yang mana? Ini dulu nih. nih. Mana? Yeah. Yeah. Ini ada Air. mobil apa nih Pak Ini Toyota Agya TRD 2021. Oh Agya ini. Iya Agya TRD 2021. Hmm. Ini kilometernya baru 8.000. Service hmm. record servis record. Heeh, ah, 8.000. Jadi masih ada garansi mesin dari Toyota juga sampai hmm. 50.000. Nah, atas nama simp. perorangan platnya Tangerang Kota. Hmm, Tangerang Matic. Matic. Kreditnya matic boleh nih. Paket kredit bisa DP 15 juta. DP 15 juta angsuran om Angsurannya 3 jutaan. Angsuran tiga jutaan selama empat tahun ya? Ya, tahun. Nah, kalau empat tahun, lima tahun bisa, 4 tahun bisa, lima tahun bisa. Harga cashnya satu lima tujuh, satu lima tujuh. Iya, harga cashnya satu lima Bisa nego dikit nanti, bisa nego dikit lah, teman-teman. Ah. Kalau buat subscriber zero satu, harga spesial. Iya, <laughs> kurangnya banyak, apa dikitnya dikit, nih, Om. Ini Oke. bisa kurang, nanti kita nego di sini aja. Nego di sini ah. aja, pokoknya datang langsung. Mobilnya masih worth it banget ya, ya, ya. Full original ini, full no original. original, no repaint. Dari oh, pen tidak pernah ada chat cat sol kausolan. Mobilnya keren teman-teman. Uh, Next lagi. Oke, okay, boleh ke sana. Ini ada apa kok? Nah, ini Toyota Vios Gemetic 2010. Tahun 2010. Ah, uh, atas nama perorangan, At platnya Tangsel, Tangerang Selatan. Hmm. Dia sudah killes. Bisa DP minim juga ini, DP 15 juta. Dp -15. Angsurannya murah, cuma dua juta ratus selama 4 tahun. Wow. Kalau harga cashnya nya kok? Harga seratus nya 105. 105. Masih bisa nego? Ma Sa manual ini. Matic ini? Matic. Sudah kiles. Sudah nggak pakai kunci kontak. Uh, kunci serap ada dua. Ah, kunci serap ada dua. Ah, lengkap sudah, perolangan. Ya, ya? Mobil terawat. Mobil terawat, mobil rawatan ini ya kok ya. Iya part genap, bulan satu panjang-panjang. Kilometernya 120. Kilometer 120. Masuknya rendah untuk 2010. Alamat Tangerang Selatan ini. B-nya Tangerang Selatan. Tangerang Selatan alamatnya seperti ya. Mau satu lagi sini? Satu lagi. Ini ada Honda apa nih, kok? Ini. Ini ada Honda HRP v Prestige 2016. Honda? Yang 1800 cc. Ya udah sunroof. Udah sandru uh -huh. Kilometer baru Rp 55.000 Service record Service record ya kok uh -huh. Pajak nah, juga pajak bulan panjang bulan 3 nih Maret nih yeah, Panjang Panjang bulan 3 2023 Atas nama kok Perorangan ini Perorangan nah, uh -huh. untuk paket kreditnya nih kok Ini Di paket DP. kreditnya Bisa DP25 DP25 hmm. angsuran kira-kira Angsuran Rp 6, 6 jutaan ya 6 jutaan uh. selama 4 tahun ya kok yeah, ya. Nanti. Nah kalau harga cashnya kok Harga cashnya kasih 275 dua tujuh lima bisa nego nanti di sini bisa nego langsung di sini yeah. <laughs> datang aja langsung yeah. lihat unit cek unit ya kok ya mobilnya kira-kira semua ya kok siap pakai semua di sini ya yeah. dan garansi mesin Nusin juga ya jaminan mesin juga Garansi setahun satu tahun ekstra yeah. kok okay, ini ini Kia Metik dua ribu sembilan belas Kaliumetik 2019. Kilometer baru tiga puluh ribuan. Service record juga atas nama perorangan. Hmm, mantap. Ini full orisinil juga. Full orisinil kok. Pajaknya Ketitnya. bulan tiga, panjang ya. Ya kajak? panjang. Tahun depan bulan tiga. Nah, alamat SNK nya mana nih kok? Ini alamat stnk Jakarta. Jakarta. Uh -huh. nah, perorangan. Mobil siapa ini mobil kaya? lcgc murah meriah dan irit nah, murah jarang-jarang ya. nemu kota kalia metik hmm. kilometernya rendah kilometernya masih rendah ya ini rendah ini. banget tiga baru tiga puluh ribuan baru tiga puluh ribuan interior kaya. juga masih wangi baru masih wangi pabrik ya iya ya, masih wangi baru ini mobil awetan benar ya kaya, berarti ya kaki-kaki masih aman banget. semua Ban-nya juga masih bawaan pabrik semua Bawang. Nah, karena kira-kira itu baru tiga puluh ribu. Nah untuk DP-nya nih kok kalau pakai Ini dua lima. DP dua lima. kok? Angsur tiga jutaan. Tiga jutaan selama empat tahun. Nah iya. kalau harga case nya kok? Harga cash satu ratus empat puluh. Satu ratus empat puluh. Bisa nego nanti Bisa di sini. Bisa nego. Nego langsung datang ke sini. Ya. Next lagi kok. Ya ini. Ini Toyota Altis V-Matic dua ribu empat belas. Toyota Altis. P-Matic 2014. 2014. Ah, atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Platnya Alamak Jakarta. SNK. Oh, Jakarta. Pajak-panjang. Uh, uh, panjang. Pajaknya panjang bulan 4 ya, ya Iya. 2023. 2023. Ini untuk kaum-kaum elegan. Elegan. Eksekutif mudah. Ya? Kilometernya berapa? Kilometer uh, normal masih? 120. 120. Mm -hmm. Nah harga kesi kok? harga cash dua ratus bisa nego lah nanti 15, sini. bisa bisa nego. Nah, nego sampai jadi lah mobil nego ini. sampai jadi pokoknya datang aja ya koya yang sering. untuk ya, DP top. saya kasih minim banget nih kalau ada yang minat kasih mm -hmm. 10 juta aja untuk top. dari YouTube nih dikasih DP-nya 10 juta. ya kok. 10 juta aja. nah ada yang minat datang ke sini DP 10 juta khusus dari YouTube Derosa. nah untuk khusus YouTube Derosa katanya dikasih DP 10 juta aja ya koya. ya Nah, da tapi datang langsung ke sini, guys. Ya. Unit tokonya langsung jadi, ya, Pak ya. sampai jadi <gir> angsurannya kira-kira berapa? puluh lima, enam puluh lima, enam puluh lima, enam puluh lima, enam puluh lima, enam puluh lima, enam puluh lima, enam puluh lima, enam puluh lima, enam puluh lima, Carlos Metik 2014. Uh, Alamat STNK N K-nya Jakarta. Jakarta. Platnya ganjil. Uh, uh, bu, pajak bulan empat panjang, panjang. ya? Panjang. Ya? Atas nama perorangan juga kok? Nggak. Kalau ini atas nama PT, tapi perorangan. T PT bukan PT Rental. Oh, bukan PT. Ah, uh, uh, ini PT-nya PT Farmasi. Farmasi. Eh, uh, terawat mobil servis record full. Oh, uh, servis record. Uh, ah, servis record full. Tehatu. 1 KM-nya berapa nih kok? KM-nya seratus lebih dikit. 100 lebih dikit uh, Kami normal Service record juga ya kok, berarti masih komplit semua ya? Iya yeah, komplit semua Komplit semua, ini yang udah AC double AC double blah, blah, blah. Udah airbag, double airbag juga Double airbag juga uh. Mas Dalam juga masih originil kok? Original semua full. semua full Masih pabrikan original semua Masih original semua, nah Kesnya berapa kok? Ini kes 135 tiga lima. Uh -uh. Nego datang aja langsung papa, sini. aja. <laughs> nah terus kalau untuk paket kreditnya kok? Ini bisa DP 15 juga bisa. DP lima bisa ya koya. Uh -huh. Angsuran kira-kira di? Tiga jutaan juga. Tiga jutaan uh -huh. selama 47 bulan. Iya. Empat bulan. Ya teman-teman bisa langsung datang aja langsung ke sini di. Karawaci nih, iya, di kapling membran raya, ah, raya aneka motor. Oh, aneka motor enggak ada lagi, kok. Ya, tokonya di sini, iya, ya, Iya, di kapling membran satu raya, ini cuma satu Aneka Motor Iya, oh, -an di kapling membran raya, iya, di kapling ya kok ya di Iya, Aneka motor nih. Ada lagi kok. Ada ini. Ini. iya, sama. Katernya. Ini Adventure, TS Adventure 2010. Matic ya, koyak heeh ah, teks adventure matic 2010 Alamat S N mana nih, koh ini? Alamat S masih Jakarta juga, Hah? Jakarta, Jakarta juga pajak panjang bulan 7 pajak dua ribu dua tiga, Atas sama perorangan ya? Perorangan yang ini, Perorangan. nah paket kreditnya nih, koh di DP berapa? Sama lima juga, Sama lima belas. beda angsuran aja, main dua ribu empat belas. kira-kira kalau yang ini ya e, 3 juta kecil ya, tiga juta, tiga ah, tiga juta, kecil. juta, tiga juta, ya juta, Ya, juta, e, tiga gitu ya nah harga sebelah berapa ini kok? ini kasih harga kes seratus dua puluh seratus dua puluh masih bisa nego ya kok bisa bisa, bisa nego, nego dikit <laughs> tapi mobil semua di sini kok ini kok ya mobil masih bagus gak bekas nabrak dan banjir kilometernya kok berapa nih kok seratus lebih dikit seratus lebih dikit ah masih normal masih normal tahun nah itu lagi kok itu ada apa kok ini jas ini mobil legendaris Mobil <laughs> <Jazz> legendaris. jas dua ribu lima Honda Jazz tahun dua ribu lima kok. Ah, IDSI metik. Metik ya. Iya iya. Apa sama perorangan ya, juga nih kok. Ada sama perorangan. Platnya Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Ah, uh, pajak, pajak panjang 7, bulan tujuh. Platnya genap ya kok ya. Iya, pajak panjang bulan tujuh. Kilometernya ya, berapa nih kok? Ini kilometer seratus 160000 ribu. Seratus 160 Ah, uh, untuk dua ribu lima seratus ribu. Jadi sebutnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya kok ya uh. masih. Semua dalaman full original masih? Dah. Udah, ya udah modif juga. Dalamnya udah full MBTEC. MB ah, ini cocok buat orang nyari mobil-mobil murah ya, murah-murah. Murah. Ah, kalau kredit juga angsurannya murah, murah. paling 2 jutaan, <laughs> kayak motor. Oh, ini angsurannya masih di bawah 2 juta? Bisa 2 jutaan dikit ya. Jutaan. Jutaan. DP-nya ya? ya. berapa tuh kok? Ini. DP 15 juta, angsuran 2 jutaan. Ini lima uh, 15 juta, angsuran 2 jutaan selama kok? Oh. 3 tahun, bukan oh, 4 iya, tahun 3. ini, 3 oh, tahun. Iya, selama 3 tahun ya kok? Iya, karena itu udah tua mobilnya. Udah tua. Cuma 3 tahun. <laughs> Tapi masih grass ya kok? Grass. Buat jalan jauh, juga bisa, bisa. bisa Nah, harga case berapa nih kok? Ini harga case-nya 70, 70 juta. 70 juta. Nah, nah, bisa nego, nego lah nanti. bisa nego. Negonya langsung datang aja ke Pak Andre di sini ya kok? Iya. Yeah. <laughs> nego sampai jadi. Oke. Okay nah teman-teman itulah tadi kita telah review stok-stoknya Ko Andre ya. di aneka motor, tokonya teman-teman ditunggu kedatangannya jangan lupa aneka motor jalan kapsing pemda raya ya koyak ya. nah, nomor telepon bisa langsung hubungi andre nya ya teman-teman ya di empat lima ya ingetin teman-teman banyak bonus, tokonya mobil dijamin uh, transmisi sama mesin 1 tahun ya koyak ya satu tahun uh, Pokoknya beli mobil jalan. kita aman nyaman. Ah aman nyaman. Tokonya dijamin sama Pak Andre. Datang aja langsung sini. Untuk paket kredit kita bantu nah. untuk datanya dan DP nya. Data sama itu sungguh dibantu sama Pak Andre. Teman-teman, ya. ya, ya. makasih banyak yang sudah mengikuti kita. Jangan lupa subscribe juga ya Pak Andre. Ya. ya. Subscribe nya juga bisa ya Pak Andre ya. Datang sini bisa langsung dapat bonus nggak kok. Ya, nanti ada bonus-bonus <tuk> tertentu. Datang aja sini. Datang aja langsung ke sini. Teman-teman, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Rosa Oto.